Di mana dalam pembuatan detail pondasi batu kali ini sudah terbentuk sekalian dengan dinding dan rimbapnya. Seperti pada video saya sebelumnya di mana tetap mengusungkan menggunakan tool asli standar sketsa. -ah. Oke sekian sambutan dari saya, permisa semuanya. Sebelum kita mulai video tutorial ini, jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like.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 agar modeling kita menjadi ringan ya. Lalu saya hapus objek manusia di sini. Lalu saya pilih itu R, rectangle, Saya double klik, mikro. Tepat ke atas ya. Lalu saya warnai warna transparan permukaan dari persegi ini. Saya panjangkan menggunakan peta skala. Lalu di atas permukaan operasi ini saya akan membuat denah sederhana. Apa ya, saya buat garis. Saya menggunakan satuan milimeter per misalnya. Saya masukin nilai 5 meter artinya 5.000 mm ya. Oke, di sini 2 meter satu meter Ke Belakang 4 meter ya saya panjangkan persegi ini berapa cm lalu di sini saya masukuki 4 meter juga 2 meter di sini 3 meter. Oke, lalu kita tutup aja ya. Saya membuat dana sederhana aja di sini. Di sini saya buat ruang. Saya warnai transparan. Kenapa saya warnai transparan? agar memudahkan kita dalam melihat komponen kolom dan komponen dinding setelah delenya sudah jadi berikutnya langsung kita membuat komponen kolom dan komponen dinding ya berikut caranya uh, saya pilih tool L rectangle ya uh, pada umumnya dalam membuat persegi biasanya di sketchup menggunakan rumus. 150, 150 enter ya namun saya tidak menggunakan rumus itu kenapa saya tidak menggunakannya karena di saat kita masukin rumus itu perhitungan garisnya itu tidak akurat ya jadi saya buat perseginya dalam dalam metode seperti ini jadi 150 Taring di belakang 150 juga Maka garis eh, Persiginya akurat ya Ukurannya akurat Seperti ini 150 Ya Seperti yang saya bilang tadi Ini menggunakan satuan milimeter ya Saya micro dan my component Lalu saya copy persegi ini, ctrl, lalu pindahkan, geser ke sebelah kanan, saya panjangkan beberapa cm, lalu saya klik kanan, pilih make Unique. Artinya, apabila kita mengedit komponen kolom, maka komponen dirinya juga tidak ikut berubah. Oke, seperti itu. Lalu saya satukan keduanya, nah, seperti ini ya. Saya buka grup komponen kolom, saya buatkan garis miring di sini agar kita mengetahui titik tengah dari komponen kolom ini. Namun, saya seret dulu ya komponen dinding ini. Saya tekan key, klik pada titik tengah, lalu tekan control klik Komponen dindingnya lalu rotasi ya pastikan 90 derajat ya sehingga komponen ini dinding ini sudah tercopy ya lalu ketiganya saya select tekan ctrl, ctrl c lalu saya letakkan pada area ini ambil titik tengah dari komponen kolom arahkan pada sudut ini ya yeah. kelebihan metode komponen ini dimana dalam satu kali mengikuti jalur lena sudah terbentuk sekalian dengan pembuatan dinding dan rimbark namun apabila anda menggunakan tool 1001 bit maka, Anda mengikuti jalur dena berkali-kali ya, untuk membentuk pondasi. batu kali membentuk selub, rimbak, dan dinding. Namun, apabila Anda menggunakan training ini, Anda cukup mengikuti satu alur denah saja, maka kesemuanya sudah terbentuk dengan dinding, rimbak, dan pondasinya ini saya panjangkan menggunakan perintah skala ya Ctrl V ambil titik tengah letakkan pada sudutnya panjangkan. untuk memanjangkannya anda cukup menekan S pada keyboard maka perintah skala akan muncul Ctrl V Oke, seperti itu. tro V Oke okay, sudah selesai pernisas semuanya. Lalu saya pindahkan komponen dinding ini ke depan untuk melakukan pengeditan. Nama kita akan mengedit komponen dinding. Saya double click masuk ke grup, ya. Saya akan membentuk slope dengan ukuran 200 mm. Saya klik tiga kali, lalu my tool, lalu my komponen, lalu pada permukaan bawah saya buat permukaan juga. Ya, saya membentuk fondasi batu kali dengan kedalaman 600 mm. Iya lalu saya push pada area pinggir saya masukin nilai 50 mm. Lalu saya select garis bawah. Lalu saya geser sebelah kanan. Saya masukin nilai 150 mm. Oke. Okay. Lalu saya klik tiga kali micro. Saya kontrol move ya tekan kontrol lalu pindah seperti ini, lalu saya mirror, saya klik kanan, pilih group grand, ya group grand. Lalu pada ujung ini saya pindahkan, letakkan pada ujung sini ya. untuk menyatukan kedua dari pondasi ini. kiri dan kanan, kita select keduanya, tekan control, lalu klik kanan, pilih auto cell Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membentuk sampling di sini di bawah pondasi. Nah seperti ini, saya masukin nilai 200 mm. Kiri, permukaan kiri dan kanannya saya hapus. Saya masukin nilai 30. Ya di sini juga tiga kali klik. Micro oke seperti itu, dan berikutnya saya akan membuat titik tengah. Saya membuat garis pada titik tengah dari pondasi batu kali ini, dimana akan membentuk permukaan pada sebelah kanan dari pondasi batu kali ini. Dimaksudkan dari permukaan ini untuk kita volumi pada area kolom ya oke okay, seperti ini permukaan ini saya ctrl i escape keluar dari grup lalu saya double klik permukaan persegi kolom ctrl v lalu permukaan sebelah kanan tadi saya letakkan uh, pada titik tengah dari persegi kolom pada sebelah tengah oke okay, lalu saya hapus garis miringnya saya copy permukaan persegi kolom ini kontrol, pindah ya seperti itu saya select permukaan atas lalu saya follow me Di sini sudah terbentuk pondasi batu kali pada sudut-sudut dari denahnya lalu ada permukaan atas bolong ya untuk menutup permukaan atas, saya buat garis ulang di sini, ya. Asal balik dari permukaan ini masih berwarna biru ya, saya klik tiga kali. Uh, saya pilih Reverse surfaces lalu klik kanan, micro group. Uh, ini juga saya Reverse Faces. Lalu klik, uh, saya letakkan pada area ini, pada titik X dan Y. Pada titik ini ya, ya. Lalu permukaan persegi ini saya push, saya nilai 200 mm. Oke, okay. untuk membentuk slope, klik tiga kali, micro dan my component. Ingat ya, yang bagian slope ini yang kita my component. Kalau yang ini terserah anda ya. Anda bisa juga memasukkan My komponen di sini. Lalu saya keluar lagi grup. Kita lihat hasilnya. Di sini sudah terbentuk pondasi batu kali ya. Namun ada garis-garis yang belum menyatu antara pondasi sebelah kiri dan sebelah kanan dengan titik tengah ini atau bagian pondasi dari sudut kolom ini. Untuk kita satukan berikut caranya saya geser komponen ini sebelah kanan ambil tampak depan lalu kamera perspektif saya select ingat ya select pada area bawah lalu pilih explode agar garis ini menyatu, tersambung maka anda select lagi, namun tidak mengenai area dari slope ini. Lalu anda klik kanan, pilih Auto Cell. Oke, kita normalkan lagi kameranya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terbentuk ya fondasi satu kali dan pada bagian bagiannya sudah menyatu. Oke, tinggal area Sulub saja yang belum kita satukan. Uh, Disini, saya akan membentuk dinding dan rimbaknya. Namun, kita explode kedua dari komponen ini ya, karena sulub sebelah kanan dan sulub sebelah kiri telah mengandung komponen. Cukup kita mengedit komponen ini, maka komponen lain juga ikut berubah. Oke kita mulai mengedit sulut sebelah kanan klik tiga kali kita micro uh, di sini saya akan membentuk dinding ya saya pilih to rectangle untuk menutup permukaannya uh, saya masuki nilai 300 3000 mm artinya 3 meter ya Okay, di sini sudah membentuk dinding yang lainnya juga berubah okay. saya klik tiga kali my group dan my component okay. uh, berikutnya saya akan membentuk ring Oke, okay. saya push juga saya masukin nilai 200mm klik tiga kali my group dan my component Oke, okay. escape, keluar dari group komponen dinding lalu kita mengedit slope ini ya klik tiga kali micro lalu permukaannya saya rectangle juga ya untuk kita push sama sekali nilai 3 meter ya, sama panjang ya dengan komponen dinding micro dan my component Sihnya juga, uh, saya jajarkan dengan area komponen dinding. Oke, okay, my group dan my komponen. Oke, okay, sudah saya lalu dinding ini kita explode lagi ya. Dia. Ambil tampak depan, kita explode. Untuk menyatukan garis dinding sebelah kiri dan sebelah kanan dan slope di sini, Anda cukup menyeleksi ketiganya seperti ini. Lalu Auto Cell Jadi, seperti itu. Maka ketiga dari komponen itu sudah menyatu seperti ini. Begitu juga pada bagian ini. Kita satukan, klik semuanya sambil tekan Control. Otot cell, kita sudah menyatu ya. Oke, okay. kita kontrol Z, kita unduh. Oke, okay. apabila Anda ambil potongan dari rumah satu lantai ini, pilih tool section line, sudah terbentuk dengan pondasi batu karinya. Ya, anda bisa melanjut berikutnya dalam membuat atap. Oke, okay. apabila anda ingin memasang uh, kusen pintu dan jendela di sini, anda harus make unique ya, klik kanan make unique. Kenapa make unique? Apabila anda mengedit komponen ini maka komponen lain juga tidak ikut berubah. Apabila anda mengedit salah satu komponen ini ya maka yang lain juga ikut berubah ya agar tidak ikut berubah maka anda main unikyu seperti itu nah, sekarang tidak apa-apa kita lanjut dalam pembuatan atapnya nah sini bagian pada sambil tampak atas pada area ini saya akan membuat teras ya teras untuk membuat teras anda cukup menghapus dinding ini Ya, sehingga di sini anda bisa memasukkan pintu dan jendela di sini area ini. Ya. lalu pada permukaan area tanah ini transparan ini anda bisa menurunkannya turunin ke bawah masukin aja nilai 200 mm sehingga pada tinggian pondasinya sudah terlihat ya. Seperti ini. Oke. Select semuanya. Lalu saya lalu pada titik ini saya letakkan pada sudut titik dan Y. Oke. Seperti itu. Kita sekalian aja ya, kita membutuhkan atap di sini, kita coba aja membutuhkan atap ya. Uh, saya tutup permukaannya menggunakan perintah rectangle, oke okay, seperti itu kita akan membutuhk atap di sini saya pilih tool rotaktor tiga puluh derajat lah saya taruh atapnya lalu eh, pada titik ini saya masukin nilai 700mm seperti ini lalu saya saya geser lagi, saya tekan kontrol saya copy garisnya saya geser ke sebelah kiri, masukin nilai mm seperti itu uh, lalu saya tutup lalu garis proktornyi saya hope. saya select lalu saya letakkan pada area atas Oke okay. lalu saya buat sini garis ambil titik tengah dari uh, bagian atap ini seperti ini buat titiknya uh, buat garis tengah lurus ke atas dengan garis tanda berwarna biru seperti ini ya ya di sini saya pilih tool protractor juga saya masukin 90 derajat oke okay, seperti itu ya saya buat garis lalu saya Okay, lalu saya select permukaannya lalu follow me nah, saya klik tiga kali saya pilih white model ya saya delete garisnya seperti ini Okay, cukup cukup mudah kan, semuanya dalam pembuatan rumah sudah sekalian terbentuk dengan dinding, rimbang, selub dan pondasi batu kali cukup cukup cepat dan mudah. sudah tentu tab ya kita coba section plan ya di sini sudah terbentuk ya dan untuk melanjutkan video tutorial ini juga, saya akan membuat detail genteng atap dan detail rangka atap untuk melanjutkan video tutorial ini. Oke, sekian video tutorial dari saya. Menurutkan dengan ilmu ini, Anda bisa menerapkan langsung di dunia kerja. Cepat, mudah, dan efisien menggunakan tool asli standar geca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.